Seratus Mamang Joni Dapat lagi ya Enak-enak sekali ya lima puluh lima seratus auto sempak ya kawan-kawannya enak wangi harum lima puluh lima seratus lima Halo Halo para wayang ya apa kabar semua ya semoga sehat-sehat dan baik-baik ya He -he. seperti biasa ketemu lagi nih dengan Mamang Joni ya di channel tercinta kita Wayang Jackpot He -he. ya sebelum Mamang Joni main ya Mamang Joni mau kasih info ya Mamang Joni lagi bagi-bagi kaos ya kaos komunitas Mamang Joni ya he -he. caranya gimana nanti masuk ke komunitas Mamang Joni dulu masuk ke grupnya he -he. nanti disitu dijelasin ya cara dapat kaosnya ya oke okay? ayo ah langsung kita main Iya langsung aja kita masuk ke gamenya ya kawan kawannya ya di sini Mamang Joni bawa modal skatus kayak gue ya mari kita kocok-kocok biar si akhirnya bucat ya bucat kemana menik alam nge tolong ya baik kita splitup gua aja 10 ya Oke okay. Kemana ki? Kalau biru boleh, yang merah ultinya ki. Ultinya ki tewas nggak dikasih ya. Aduh, aki, aki. nggak hmm. apa-apalah ya. Awal-awal begitu si aki belum panas ya tangannya ya. Terus banyak banget dulu nih kita nih biasanya si panas. Loh, ya hijau. Aduh, iya oh, hijaunya jadinya di sini ya. Oke, okay. aduh, sih, Allah. Oh, oh, aduh, aduh. aduh. aduh. oke. Okay, kita nyalain ya, double bestnya ya. Oke, aduh, kagak kosong ya kawan-kawan ya. Makin satu lagi ya, 10 ya. Oke, aduh, iya, mantap. Gimana mana kakek? Aduh, satu lagi ya, aduh, aduh kasih oh, ya, kita kocok cepat lagi ya sepuluh ya oke okay. ya oh, oh mantap aki enak enak dikasih kali empat iya ditambahin lagi kali tiga sama kali delapan ya jadi kali lima belas iya mega ya gak apa apa di luar kita dapat mega ya e -e, lumayun ya buat Oke, okay. aduh, siang boy. Oh, oh, kuning boleh, iya, apalah kakek Aduh, ah, udah hape. Aduh, ini kakek boleh dibukti lagi. Kakek tuh, iya, piala jadi Mantap Kuning Ijo dulu. Okay. Ia, hijau dulu. Oke, okay. iya, hijau. Oke, aduh, siang, aduh, aduh. Langsung aja ya, kita gas clean ya. Oh, so dapat apa ya? Kalau mungkin ya dapat apa ya? Oke, biar kakek. Aduh sih aduh sih kali seratus mamang joni dapat lagi ya, enak enak sekali ya. Aduh auto sempak ya kawan-kawannya, enak wangi harum lezat ya. Mam siaki, Oke Iya mantap Lagi Ki Aduh siap kurang satu eh, Sayang eh, Eta biru Piala sama hijau eh. Aduh awal-awal ini memang Johnny sudah dikasih Kali 100 ini ya Aduh Aduh Aduh, aduh Sayang gak ada yang pecah lagi Oke Ki. Mana tangannya Ki Ulti Ultinya mana Aki Oke mantap ini ya Auto Sempak lagi Oke Aduh Iya Kita tambah lagi Maksudin gak nih Aduh kurang ya Aduh aduh Aduh tapi nggak apa-apa ya Auto Sempak ya uh, uh, uh, uh. Memang sempak Aki Mas Lalu wangi ya Oke okay. Mana lagi Aki Aduh. Ultinya tidak ada, pecahnya juga tidak ada ya. Oke Ki, ini enak di kali dua aja nggak apa-apa kalu kalunya mana ulti kalunya Aki. Gobla ya telat ngulti si Aki ini ya kampet memang ya. Aduh, ultinya sudah mulai ngaco, Bung. Aduh sih, allah nggak apa-apa ya ditampi diterima ya 748 ya enak oh uh, nggak apa apa kita kocok lagi ya siapa tahu dapat ulti merah lagi dari si kakek ya oke ayo aduh sih ya kosong eh uh. kosong ya mamang joni juga mau ya buat kalian ya He -he, kawan kawan bakal ya wayanges ya mamang joni lagi bagi bagi giveaway baju ya baju komunitas mamang joni ya He -he. caranya gimana mamang joni kalau mau dapat ayo gabung di Komunitas Mamang Joni ya nanti Mamang Joni sematkan di kolom komentar, oke di sana nanti ada aturannya gimana caranya kalau mau dapetin giveaway kawas dari komunitas Mamang Joni, oke karena Baraya, ayo kita ini lagi spin cepat dulu ya. Iya ngomong-ngomong ini Mamang Joni ini lagi main di Boswin 168 ya Baraya ya, ayo hijau, padus ya, Allah. Alah, alah, naga kolong itu Aki Kuning, iya, mantap Cawan boleh jadi? Iya, oke Iya, cincin juga boleh Boleh diulti Aduh, si Aki nengadon melongan Hukul, dipelong, dilihat, diraba diterawang ya Nggak mau ulti ya, kampret memang ya Oke, coba kita bayi di 120 ya Dapat apa ini ya akhirnya ini harusnya segini udah harus WD ini ya udah 600 segini ya tapi cobalah kita lihat ini terakhir ya kita mau bungkat mau jackpot ya kita wedekan ini ya segini ya oke ayo kita lihat iya oh iya kali dua awal yang bagus ya kaldu-kaldu cantik ya oke apa, apa kita tarpi dulu ya kita timun kita tabung-tabung dulu ya oke kali tiga iya mantap biru jadi Oke, okay, aduh, siapa ini? Menidikit-dikit pecah nanti si Aki mah, aduh, kayaknya. Iya, oke, banyakin pecahan kali lima. Mana lagi? Iya, yeah, mantap piala biru Iya, yeah, iya yeah, merah boleh. Oh, yeah, iya mantap ijo jadi cincin boleh Aki. Tidak yeah, dikasih ya, tapi kali sepuluh. Oke, okay, super bagong ya. Oh, nggak oh, apa-apa ditambah. 3 kali tiga udah ada, eh ditambah lagi kaldu bagusnya jangan dulu. Oke, woi, aduh, oh, oh. aduh, hai, boleh mana ultinya hai, Aduh Aki Oke hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, jadi hai, ada yang pecah lagi sayang sekali ya aduh ini mah Totos ya aduh baiklah. iya kuning boleh merah oh hijau dulu oke Ulti Aki boleh mana Ultinya akhir dua dua dua aduh Totos kita ya aduh langsung aja kita ini lagi ya aduh sih ya Langsung kita buy di 80 ya Tadi totos di sepuluh ya Di 80 ya, kita lihat apa-apa ini ya Ini mah langsung auto spam Buy skin ya kita ya Oke okay, hijau Oke okay, ulti kakek okay. ada ultinya Aduh ingat Yang satu lagi ya kuning sama hijaunya ya Aduh Iya oh Aduh siapa lagi Iya ini enak sekali ya hijau Oke mana ultinya lagi kakek Tidak dikasih ya kali enam doang jadinya ya Aduh Sayang sekali Aduh siapa ya Iya Aduh, kaldunya lewat Aduh, kaldu lagi lewat Sengah Iya, berbayang Piala aja pasir, ya hijau, kuning Boleh jadi juga, iya, mantap Mana ultimu, kakek? Kakek, ultinya mana? Di ulti ini, kakek goblay Kakek goblay, kakek goblay Tidak di ulti, ya Telat ngangkat tangan, ya Aduh, di akhir-akhir aja, ya Aduh, ayah Tidak aku, bengkak lagi Bambang ini, aduh Kemana-mana, huh, mungkin lagi jelas si Aki, ya kita coba ya. Kita yakin ya. ya, langsung kita buy fish lagi ya. Kita spam spam aja nih ya. Oke, asap Ayo, aduh sih ya, boy. oh enak ini ya. Oke, okay. aduh sih ya. baru mau dibilang enak tadi, nah, tambahin lagi kalian nih ya, sih, Iya, aduh sih? Iya. Nah, aduh, aing. Bala. Kemana si Aki ya? Aduh, aing, aduh, aing, aduh, aing. Ya ini enak ya? gede ki. Iya lumayan lah kali lima ya. Aduh sayang sekali hanya kali delapannya. ya puluh enam ya nih Jenny Jaya ya, aing Bukan ini Tapi nggak ada yang pecah, sih. Aku rumah bagaimana ini? Dari oke, oke, iya, ini mah kota ya. Percaya, enak auto sempak lagi. Kita ya, iya, iya, iya, enak, enak, enak, enak ya. Oke, oke, enak ya. Kawan-kawannya lezat wangi ya. Aduh, siapa ya? Aduh, ya yang paling enak memang pecah mahkota langsung diuruti sama si Aki ya, itu auto sempak ya kawan-kawan Aduh -kawan. langsung dikasih lagi nih di oke oke okay. okay, piala aduh ya dikasih ya Rp4.000 ya Kau apa iya yeah. udahlah segini cukup lah ya he, dari modal 100000 jadi 800 ya memang ini udah habu ada di WD-WD cantik dulu ya 800 he. Jangan lupa ya baraya ya Hayu yang mau Ini dipuai baju Komunitas Mamang Joni ya Hayu hayu hayu Merapat ke komunitas Mamang Joni ya, ke grup Joni Nanti Mamang Joni sematkan di kolom komentar Oke Ya sekian dari Mamang Joni ya. Hayu Semoga kalian sehat-sehat semua ya Di sana ya oke ya, Udah dulu ya Momeng Juni pamit. Dadah.